Hai hai hai kembali lagi di tiktok live dari Mueller Shop Nah saat ini kita live dari kota Alba Jerman. saat ini cuaca sedang berawan plus 5 jadi makanya saya pakai baju seperti ini tebal dan kepala nih tutup supaya upinya nggak dingin nah saat ini saya kayak menjelaskan apa sih manfaat dari silika gel sebelum saya menjelaskan saya akan ceritakan sesuatu jadi kemarin saya buka-buka lemari suami saya. Dari luar lemari suami saya tersimpan banyak makanan. Termasuk ini. Makanan ini. Makanan sun snack, kebak, keju, tangan, Nah, makanan ini mengandung mentega dan keju. Nah, makanan seperti ini nih ini dibuat dari biskuit biasanya. Gampang sekali bau tengik. Nah, di dalam makanan ini umumnya para produsen produsennya itu menyelipkan sesuatu supaya makanannya gak bau tengik. Kita sebut namanya silika gel. Nah silika gel ini biasanya diselipkan di dalam supaya biskuitnya awet, tahan lama, tidak bau tengik, dan juga yang pasti tidak berjamur. Nah kemudian ada yang tahu ini? Ini adalah buku, buku anak-anak ceritanya aja menyenangkan ya ada gambar orangnya terutama sekarang kan Desember nih aromanya aroma masih nah buku ini ada buku panduan untuk anak-anak supaya lebih kreatif nah dalam buku ini ada cerita dan juga ada pasalnya nah kita lihat dari lembar-lembar tebel loh satu lembar ini aja nah bahan ini terbuat dari plastik tapi ada campuran dari kertasnya nah barang seperti ini juga bisa cepat rusak nah caranya supaya tidak cepat rusak kita taruh nih selipkan aja di dalam ini selip aja masukin di dalam sini lagi supaya apa bukunya nggak cepat rusak. nah ini juga ada namanya boneka boneka boneka seperti ini gampang apa kotor gampang kotor nih gampang bintik-bintikan. nah baiknya boneka seperti ini dibungkus plastik baru kita masukin ini selip aja di dalam bungkusan plastiknya dari boneka ini juga baju nih karena di zaman kan dingin ya jadi kita saya selalu dapat baju tebal tebel nih seperti ini nih nah supaya baju seperti ini tidak gampang jamuran kita taruh silika gel di dalamnya selesai sudah jadi silika jeil alami bisa buat sepatu bisa buat boneka buat buku nah yang ini khusus untuk makanan berbinyak makanan mentega dan makanan terbuat dari keju jadi jangan lupa ini khusus makanan harganya 1 kilo70.000 yang ini harganya 1 kilo cuma 50000 so guys so kalian bisa pilih untuk keguna